Wow, Gani. Yuhu. Wow, Rogi. Yuhu. Wow, Lani. Yuhu. Wow, Tayo teman-teman. Youhu. Bantu. Hahaha. Oke teman-teman selamat datang lagi di channel like It toy Hari ini kita akan coba menyelamatkan tayo dan juga kawan-kawannya ya Tadi tayo dan juga kawan-kawannya dari bukit masuk ke dalam jurang lumpur teman-teman Kita selamatkan aja ya kita ambil mereka teman-teman Oke check out. jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya teman-teman Oke Oke okay, kita lanjut Oke okay, teman-teman kita langsung akan menyelamatkan Kayo dan juga kawan-kawannya Kita ambil mereka teman-teman kasihan teman-teman Wih kita keselamatan dulu mereka Wow ini apa dulu nih Widih. Wah Wow ternyata ini adalah Uh Rogi teman-teman Wow bus warna hijau namanya Rogi teman-teman Wow mantul banget Kita berhasil menyelamatkan dia kita taruh di sini dulu, teman-teman. Wih, mantul sekali, teman-teman. Wadidaw. Kita lanjut menyelamatkan yang lain, teman-teman. Wih, masih ada tiga, teman-teman. Kita selamatkan ini dulu, teman-teman. Wuh, -teman. wadidaw. Widih, ini Wow mantul banget teman-teman Wadidaw yuhu, Wadidaw Mantul Kita langsung selamatkan dia ya teman-teman Wih, Wow Wih Tuh udah teman-teman Wow Wih cantik sekali teman-teman Kita lanjut menyelamatkan lagi ya Oke Wadidaw Hihi, wow, cantik sekali ini warna kuning, teman-teman. Wet -teman. wet wet wet. Gusto lelet warna kuning. Nah, namanya adalah Lani, teman-teman. Kita selamatkan lagi, kita taruh sini ya, teman-teman. Wadidau. Wow. Uh, masih ada satu lagi nih, teman-teman yang harus kita selamatkan, teman-teman. Wih, lihat ini. Uh, kita ambil ya, teman-teman. Wih, kita cuci dulu. Wadidau. Wow, ini adalah Gusta ya, teman-teman. warna biru teman-teman wadidaw kita berhasil menyelamatkan keempat-empatnya teman-teman wihihi mantul banget wuhui wow ini dia teman-teman yuhuu kita berhasil menyelamatkan mereka semua teman-teman wadidaw